Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Bambang Suripno kali ini masih tetap setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini akan belajar bersama bagaimana cara menggabungkan nomor halaman yang berupa Romawi dan angka secara otomatis dalam satu file marilah kita ikuti bersama-sama. misalnya ini ada sebuah file yang banyak ingin saya beri halaman seperti yang terdahulu di tutorial kita yang pertama cara memberi halaman langsung yaitu kita di toolbar kita tarik insert kemudian back number karena halaman ingin saya taruh di bawah maka kita pilih bottom kalau di atas top kita pilih yang bawah bottom. kita pilih yang nomor 2 ini halaman sudah ada halaman 1 halaman 2 ini halaman 2 berikutnya ini halaman 5 dan seterusnya jadi halamannya sudah ada halaman 1 sampai halaman 3 sampai halaman 10 namun pada kesempatan kali ini kita akan menggabungkan halaman romawi, angkanya romawi dan angka biasa makanya kita ubah cari di insert, kemudian big number kemudian kita format ini kita format big number karena mintanya numbernya berupa Romawi yang halaman depan nanti digabung dengan belakangnya angka maka ini kita ubah dulu ke Romawi dulu kita pilih Romawi kemudian kita oke. Okay. maka sudah berubah angkanya adalah Romawi 1 ini Romawi 1. kemudian kita cari ini Romawi 2 kita nah, lihat lagi ini Romawi 3 nah kita menginikan Romawinya hanya sampai nomor 3 setelah nomor 3 Romawi kita sambung nanti di halaman berikutnya bukan Romawi 4 namun angka 1 bagaimana caranya? Maka setelah romawi 3 ini, halaman berikutnya bukan romawi 4, namun di sini adalah angka satu. Misalnya seperti itu. Bagaimana caranya? Kita ikuti terus. Nah, misalnya setelah halaman 3 ini kita ke angka satu. Maka caranya adalah karena kita ingin di bawahnya ini berupa angka, bukan rumah kita dicari di back layout ini, kita cari yang punya bricks nah, ini kita klik kemudian, kita ambil yang next brick ini, kita ambil yang ini jadi tadi kita ambil tag layout kemudian brick kita klik Kemudian kita pilih yang di sini adalah next page. Nah, ini kita klik. Nah, kalau sudah ini halaman 3, maka berikutnya adalah halaman ini. Ini masih berupa romawi. Makanya ini kita ubah. Nah, ini kita ubah dengan tadi insert kemudian pick number kita format kita format ini kita ubah ke semula Romawi kita ubah ke angka kemudian kita start nah ini hasilnya jadi tadi kita pick number kita ulangi klik nambah. Kita pilih format tadi. Ini kita rubah ke angka. Kalau sudah kita ke angka, oke, okay. ya. Maka hasilnya adalah ini tadi sampai Romawi 3 ini Romawi 3 Kemudian halaman berikutnya ini sudah bukan romawi lagi, tapi angka ini angka 4 sudah berubah angka Dan lalu bagaimana agar angka 4 ini berubah menjadi angka 1 jadi setelah romawi 3 bukan angka 4 namun angkanya sudah kembali angka 1 bagaimana caranya? Kembali seperti semula lagi Kita Insert Kemudian Pilih Big Nama Kita pilih format Namun sini bukan continue Kita mulainya adalah angka satu Kemudian Oke okay. nah, Jadi Sudah mulai angka satu Bukan angka 4 Tadi semula angka 4, sekarang kita berubah menjadi angka 1. Jadi ini sudah angka 1 yang semula angka 4. Halaman berikutnya kita lihat angka 2, angka 3, nah bagaimana yang atas sendiri ini angka satu berarti atasnya bukan angka tapi romawi ini romawi 3 ini romawi 2 ini romawi 1 jadi inilah gabungan dari angka romawi dengan angka pakai numbernya itu langsung dalam satu file ini Romawi terus ini angka mudah kan tadi adalah langkahnya yang perlu adalah insert kemudian pick number tadi buat untuk meletakkan posisinya kemudian format baru kita selesaikan Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat cara memberi nomor halaman yang gabungan antara Romawi dan angka dalam satu file. Terima kasih. Wa Bilahitofik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.